SCP-086-JP harus disimpan di dalam ruang penanganan dingin di Site Biologis 8102. Semua personel yang ingin masuk ke ruangan itu harus menggunakan pakaian pelindung dan melalui sterilisasi Ketika mereka sudah keluar dari ruangan tersebut pun, mereka harus menjalani karantina selama tujuh hari untuk memastikan tidak ada penularan virus Salah satu subjek dari SCP-086-JP1 sekarang ditangani oleh pihak Foundation untuk penelitian lebih lanjut, makanan, dan minuman dibawakan menggunakan robot dikarenakan ini memiliki pengaruh psikologis juga Maka subjek pun diperbolehkan untuk meminta media hiburan yang nantinya akan disetujui oleh pihak Foundation Untuk bersiap-siap melawan pandemi dari virus ini Semua warga yang ada di daerah tersebut harus dicek kondisi tubuhnya setiap saat dengan waktu yang tidak menentu atau acak Dan memang jika ditemukan ada yang terkena virusnya Maka akan ditangani oleh Mobile Task Force R6 Mortician semua orang yang terkena virus dari SCP-086-JP pun akan ditangani oleh mereka Mereka pun akan disuntik mati dan juga tubuh mereka akan dibakar untuk menghindari virus yang tidak diinginkan SCP-086-JP merupakan sebuah varian dari Rhinovirus Sama seperti Rhinovirus biasanya yang menyebabkan penyakit seperti flu, sakit kepala, hidung tersumbat, dan batuk di awal tahap penyakitnya ada kemungkinan untuk disembuhkan jika terkena penyakit ini, akan tetapi kebanyakan 90% akan langsung ke tahap penyakit selanjutnya. Kitar satu minggu setelah terkena virusnya, SCP-086-JP akan menjadi lebih banyak di peredaran darah kita dan akan langsung mengarah ke bagian otak kita sehingga merusak semua sistem sel yang ada di kota kita. Setelah mereka mengalami sakit kepala yang keras, bagian dari otak mereka yang pecah dan sel rusak, Mereka pun juga bisa mengeluarkan virus melalui darah yang ada di tubuh mereka. Mereka pun disebut SCP-086-JP1. Meskipun diketahui bahwa orang yang telah menjadi kondisi zombie tersebut telah kehilangan pikiran atau kendali tubuhnya, akan tetapi ia masih bisa ingat beberapa ingatan dan bahkan bergerak dengan sendirinya bahkan mereka merespon normal seperti biasanya ketika disakiti eksperimen jangka panjang menggunakan dikele telah dilakukan bahkan tidak ada perubahan sama sekali walau sudah puluhan tahun lamanya eksperimen lebih lanjut pun perlu dilakukan lebih lama lagi oleh foundation scp-086jp pertama kali ditemukan di sebuah kota di Jepang yang dimana seseorang yang telah menjadi zombie mengalami kecelakaan kendaraan dan dibawa oleh foundation untuk dicek kondisi tubuh Informasi lebih lanjut pun memberitahu bahwa perumahan yang ada di dekat sana pun penuh dengan zombie yang ada Sehingga Foundation pun turun tangan besar-besaran dan mereka pun harus dibunuh juga Dengan tambahan, sentik mati diperbolehkan oleh Foundation Karena seorang peneliti utama SCP-086-JP terkena infeksi virusnya yang menyebarkan kepada keluarganya Sehingga ia meminta kepada Foundation untuk membunuh dirinya sendiri Untuk menjaga virus ini tidak tersebar ke masyarakat luas lagi.